ya nah, teman-teman kita sekarang mereview motor Vixion yang habis dibongkar susah hidup karena ada indikator ini nah nyala terus ya motor jadi susah hidup kita engkol starter pun gak nyala. Kita cari tahu di mana kerusakannya. Habis dibongkar sensor ini. Udah dibuka-buka, ini udah dibuka-buka. Semua kabel udah nyambung Tapi lampu indikator masih menyala Ini udah diacak-acak Kita coba Dimatikan dulu ya Kita coba Dari sensor ini Udah kita cek-cek, udah dinormalin lagi, udah dicoba-coba. Enggak, ternyata dari situ kita coba dari sini. Ini juga sensor ya. Siapa tahu kebalik nih. Soalnya kayaknya kebalik nih ya. kita coba balikin lagi ya tapi ini tadi begini di atasnya ada up ya kita coba mudah-mudahan bisa nyala di sini ada upnya ya kita coba lagi Bismillahirrahmanirrahim nah dan tidak berkedip lagi ya kita coba engkol Nah buat semuanya, buat teman-teman semuanya, kalau ntar kejadian seperti ini jangan panik dulu. dicek dari ininya ya, pertama dari sensor ini. Terus cek sensor ini jangan sampai lupa ini, ini. up di atas ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan.